ya kita bahas nomor kesalahan kereta kejang demam dan itu terusnya, ada tolong ini ditanya diagnosisnya ya, diagnosis, hmm. anak laki-laki setahun -laki tahun uh, kejang satu jam yang lalu ya, kejang pertama kali dialami oleh anak tiga di seluruh tubuh seluruh tubuh 3 menit kejang ini pertama kali sebelumnya ada batu pirok keluar ekstra kranial ya. pemvisenya ini suhu 38,5 langsung meninggal tidak ditemukan ya. berarti bukan meningitis jadi kejang demam sederhana ya Nah, syarat triasnya tadi Seluruh tubuh ya, Pasien berusia kurang dari 5 Tahun ya Lalu kejang demam tanpa Tanda edifici SSP Sesuai dengan kejang demam Karakteristik Pada soal itu tonik-tonik Kurang dari 15 menit Tidak berulang ya Dalam 24 jam tidak berulang Kejang demam sederhana ya. Kalau Kejang demam, yang, kejang yang terjadi pada koneikin suhu 38 yang tidak disebabkan proses intrakranial. Ya. Mayoritas terjadi pada hari pertama sakit, bukan disebabkan oleh infeksi SSP, hormonan metabolit tidak pernah teriwet kejang tanpa demam. Usia antara 6 bulan sampai 5 tahun, ya mayoritas 12 sampai 18 bulan. Anak berumur antara sampai 6 bulan tuh masih dapat mengalami kejang demam, namun jarang sekali bila anak berumur kurang dari enam bulan masih mengalami kejang didahului demam, pikirkan kemungkinan lain terutama infeksi saluran napas infeksi saluran saraf pusat baik kurang dari satu bulan tidak termasuk dalam rekomendasi ini melainkan termasuk dalam kejang neonatus, rekomendasi idai kata laksana ya, nomor dua ditanya anak 12 bulan kejang mata mendelek ke atas kejang 3 menit berhenti sendiri ya kalau dibawa orang tua ke EGD sampai ke EGD tanya, tanya kejang kembali BB anak sekarang 8 kg ini jadi diagnosisnya adalah kejang akut ya kejang akut jadi kita harus pertahankan airway dulu breathing circulation faktor risiko hentikan aktivitas kejang ya evaluasi tanda vital habisir seiring dengan pemberian obat, -obat anti konvulsan jadi anti konvulsan yang dipilih adalah diazepam IV ya diazepam IV nah ini dosisnya adalah 0,2 sampai 0,5 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram IV ya maksimal 10 miligram dan speed kecepatan 2 mg per menit. Jika kejam belum berhenti dengan sebelum obat habis tidak perlu dihabiskan ya. Nah, lozapalofenobarbital itu boleh diencerkan di 0,9% atau satu kecepatan sama. Minazolam bukal itu dapat digunakan, ambil sesuai dosis dan speed satu sesi, teskan di bukal kanan selama 1 menit dosis minazolam bukal berdasarkan komposisi usia ya. Lalu tapering minazolam infus continue bila bebas kejang 24 jam. Setelah pemerintah minazolam, turunkan bertahap dalam kecepatan 0,1 mg per kilogram per jam, mg per jam, dan dapat dihentikan setelah 48 jam bebas kejang. Minazolam infus continue di ICU. Bila pasien terdapat riwayat status epileptikus namun datang, tidak kejam, berikan bila atau phenytoin 10mg IV, lalu rumatan bila perlu ya. Oke, okay. nomor tiga ditanya komplikasi. Anak kuning tidak kunjung hilang setelah lahir, anak usia 12 hari. Lemas, kemudian lebih males menyusu. Kuning lebih jelas pada hari kelima ya. Bemfis, tanda ecteric hingga dada dan perut. Uh, tanda vital dalam batas normal skler disertai peningkatan bilirubin yang berbahaya itu karena terus ya itu adalah neurologic consequences of deposition unconjugated bilirubin in brain tissue jadi bilirubin indirect itu bersifat lipofilik ya. peningkatan bilirubin indirect menembus selaput darah otak dan dengan tahap satunya itu lethargi refleks dan Isap, efek isap buruk Tahap 2, demam, hipertonia Ada obstetonus, tahap 3 itu ada Kondisi uh, membaik Sequel, kehilangan penangan Sensori neural, cerebral palsy Choreal uh, Atletoid, abnormalitas Daya parah Oke okay. Ini ditanya diagnosis Anak 13 tahun, 3 jam lalu kejang tiga kali dalam 30 menit, pasien tidak sadar pernah riwayat minum obat kejang jadi tidak ya kejang demam uh, kemudian 3 hari yang lalu berhenti ini kesadaran koma TTV ya ini dikebaan ya, dikasihnya demam 3,3 ini status ya karena kejangnya sudah lebih dari 30 menit ada dua bangkitan lebih dari dua bangkitan ya dan uh, di antara bangkitan tadi tidak terdapat pemulihan kesadaran. Jadi namun demikian penanganan bangkitan konvulsif harus dimulai dari bangkitan konvulsif sudah berlangsung lebih dari 5-10 menit. Yeah. Dua tipe stress epileptikus itu konvulsif jika terdapat bangkitan motorik dan non-konvulsif jika tidak terdapat bangkitan, not, bila tidak terdapat bangkitan motorik. Yeah. itu nanti kita lihat berdasarkan awitan, itu kalau 5-30 menit itu SE dini, lebih dari 30 menit itu SE menetap atau establish, lalu SE refractor, jika bangkitan tetap ada setelah mendapat 2 atau 3 jenis antikonvulsan awal dengan dosis adekuat. Oke, okay. nomor 5 ada tata laksana ya. Anak Salsabila tiba-tiba kejang kejauh suatu tahun ya, kelojutan 10 menit, uh, baru satu kali ini saja, sebelumnya pernah, eh 5 kali ya dalam setahun. Tumbuh kembang tidak ada masalah. Saat ini sedang batuk. Ini seolah-olah menjadi jebakan untuk kencing demam ya. Tapi ini sudah 5 kali ya, jadi tidak terpenuhi tetap. Walaupun suhu badan 38,5, BB 10 kg ya. Ini kita berikan oral ya. Untuk pulangin 3 3 mg dua hari Kejang di atas tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Kalau kejang demam ya. Terapi rumatan ya. Ini terapi lanjutan ya ditanya. Terapi lanjutan 5 tahun. Kejang 20 menit tidak kejang saat dibawa IGD. Kejang lagi berhenti kejang. Setelah dia sempat rektal. Ada riwayat ekstrakranial ya. OMSK mungkin ya buruh lain, ya jadi ini berikan trafik kontin yang asam poprowat hingga satu tahun bebas kejang ya. Oke, ini perkiraan kadar bilirubin, anak 5 hari kondisi memburuk ya. tampak kuning sejak dua hari mulai lemas berawal e, pertama ya ini cukup bulan ya aterem 700 nah ini peningkatannya 50 gram Dalam hari ikterik di daerah perut di bawah besar ya. tidak ada pemeriksaan bilirubin jadi karena di puskes ragu harus dirujuk ya ini perkiraannya ini nah, kita harus ingat lagi ikterus na tuh kalau fisiologis setelah 24 jam ya setelah 24 jam puncak 3-5 hari menurun dalam 7 hari ini pasien ini baru ya dapat di 2 hari ya setelah 24 jam ikterus fisiologis perlebaran itu ketika bilirubin sering puncak adalah 3 sampai 15 5 15 ikterus uh, non fisiologis itu kalau Sebelum usia 24 jam, kenaikan lebih dari 0,5 mg per desiliter per jam, cut-off lebih dari 15 mg per desiliter pada neonatus cukup bulan, ikut terus bertahan lebih dari 8 hari pada cukup bulan, lebih dari 14 hari pada neonatus kurang bulan. tanpa penyakit lain ada gangguan obstruktif menyebabkan hyperbilirubinemia direct, bilirubin, bilirubin direct lebih dari 1 mg per desiliter jika bilirubin total, kurang dari 5 mg per desiliter atau bilirubin direct lebih dari 20% dari total ya bilirubin penyebabnya nih kolestasis eh ya. presi bilier ke status kolodokus ikterus berkembang cepat pada hari 1 ya jadi karena tadi cut off itu bisa 7 sampai 15 ya ini kita pilih saja ya. 8 sampai 10 mg per desiliter ditanya tindakan pertama ya by athera lahir dari secara SC BMP 3300 dapat AC exclusive tapi hari kedua berat dua, turun ya dari 3300 nah, dari 248 jam 18 ini scleroic jadi harus kita fototrafi dulu ya diagnosis ditanya ya 4, uh, 12 bulan kencang-kencang didahului demam tiga hari uh, bersifat vokal dua kali kejang pertama 15 belas li, uh, selama lima menit eh. selanjutnya 10 menit yang terkejang masih sadar penuh suhu tiga puluh derajat celcius tidak ada gangguan neurologis ya eh. beberapa tidak menonjol jadi ini kejang demam kompleks eh. ya kalau kalau simplek itu harus global ya eh, bukan vokal ya eh. Jadi kalau di soal kita nih vokal ya. Oke, ini ditanya penyebab ya. <tuk> uh, datang perempuan-perempuan 5 hari datang ke praktek dokter kuning ya. Ekterik e e e e trimester 3. Masih minum ASI, berat badan 3.300 kan 3.000, eh, 70 gram ya. Uh, uh, pertama juga keluhan serupa, ini breast milk Jangan ya. deh, sih, karena uh, lebih dari 24 jam ya, onsetnya. Ini kemungkinan yang terjadi, ini tanya, Bayi minggu kuning mengeluh BAB warnanya depul 15 pagi 6, lahir normal ya, 4 hari setelah lahir kuning ya. hilang pada 10 hari, tapi kuning lagi, kita sign DBN fisik. Uh, Sekarang, ya. badan, ike terik, ya, ya. nah, Ini hepatomegali, ike lientet, berapa naik ya jadi, termasuk terma saat per Kalau itu kurang dari dua minggu, ya, ya Ini tanya pemeriksaan penunjang ike, Anak satu hari tidak mual, ike, keluar keluar. Oh, setelah terakhir normal fan face by terus Kramer 3 ini jadi direct count test ya. Curiga. neonatal hyperbilirubinian ABO income ya. Karena yang tadi ibu golongan darah O baik B ya. Ini intinya tindakan bayi 10 bulan kejang 2 kali eh uh, masalahnya 3 menit dia antar kejang itu 5 menit. Sudah terpasang input di bawa KRS, kencang lagi ya. Jadi kita berikan langsung IV dia Jepang, ya 0.3 sampai 0.5 miligram per kilogram berbadan